Dari persembahan package yang bermutu, ia perubahan di sebalik pelaksanaan Boker Plus Kaizen Bring by Kata yang bertemakan zaman perunggu atau zaman gangsa dengan sisik gagang berkemasan hijau kehitaman, yang bersama taklimat dari Boker dan sebatang Torx screw dengan mata T6 dan T8 di dalam beg berzip nilon. Apa khabar kawan-kawan subscribers dan YouTube semua? Ya, Semoga anda berada di dalam keadaan yang sihat ya, dan sejahtera. Pilihan di antara kedua bilah Bokeh Plus Kaizen Minimalist Flipper ya bergantung pada sisi gagang G10 dengan kelembutan kemasan satin yang anggun atau pediri tegak dan segak ya dengan sisi kanvas micarta dengan mata bilah yang berkemasan hitam. Mata bilah yang beruncing halus diperbuat daripada besi d dengan reka bentuk tulang belakang yang melurus dan memboncang bersama kukuran tedagu dan diasah rata buat menghiris dan memotong. Berat Boko Plus Kaizen Maikata 43.5 gram dan berat Boko Plus Kaizen G10 46.8 gram dengan tampang membujur 12.63mm yang kepada 14.33mm dan tampang melintang 9.93mm yang kepada 10.15mm Ketebalan stok mata bilah yang menerus dari 1.93 mm kepada hujung mata bilah pada 0.67 mm. Dan di balik tajam mata bilah yang menebal pada 0.50 mm. Panjang bilah di dalam keadaan tertutup 10.5 cm dengan panjang keseluruhannya apabila mata bilah dibuka 18 5 cm Persembahan Boko Plus Kaizen Green Maikata sangat menarik dengan tampang bilah yang ramping dan langsing Pelapik stainless steel yang berkemasan antik perkasakan struktur kekunci pelapik yang dilapisi dengan sisi canvas Maikata yang membundar yang buat tengkaman yang padu dengan pengepit kocik berwarna hitam diikat tinggi untuk sisipan mendalam dan sesendal pangsi bersama laluan lubang tali pintal pada penunjang belakang. Kesemuanya membawa tema perunggu atau gangsa dan mata bilah memusat sedikit ke tepian pada bahagian balik bilah. Pelambung Boko Plus Kaizen Krin Maikata yang tenggelam dan merendah, yang menajam pada jengkal kukuran, yang mencakar dan mengerik kulit jari telunjuk, yang meninggalkan bekas keseran luka pada lembut hujung jari Awas kawan-kawan ya, Jangan melambung mata bilah sehendaknya Jika anda tidak mahu terluka Ya hendaknya jengkal kekurangan di amplas sedikit ya, Sebelum pokoplas kaizen green micarta mula digunakan. Aksi bilah yang licin bergerak di atas sangkar alas berbola dengan kekunci pelapik yang menahan paksi bilah sedalam 30% yang diperkasakan dengan pelapik yang berkerangka dengan tuas yang kuat Ujian mengatuk atas meja yang menunjukkan tuas kekunci pelapik yang kuat yang menahan paksi mata bilah Dari melantung atau memantul balik pada tangan semasa menekan dan menarik mata bilah yang memberi keyakinan semasa melakukan kerja-kerja memotong Dengan kegaman yang lazim Ya atau meluncur telunjuk pada mata bilah buat melapa Dan juga bagi cengkaman yang berbaling Dengan itu terima kasih kerana menonton perbandingan di antara kedua bilah Boko Plus Kaizen Minimalist Flipper Dan kita jumpa lagi di video mingguan yang akan datang